Ada orang ada, ada pelacur Ada cabok, ada lonte, apa lagi? Perek, apa lagi? Dondok, apa lagi? Ya. Maka itu saudara PSK Tadi sebut aja pelacur lonte, cabok <tik> Sebenarnya bahaya tidak? maka itu saudara PSK tadi sebut aja pelacur lonte, cabok apalagi bahasanya oh di tiap daerah ada bahasa gitu ada, betul oh tiap daerah ada, ada pelacur ada cabok, ada lonte, apa lagi perek, apa lagi gondok, apa lagi maksudnya pakai istilah-istilah yang jelek supaya mereka kapok melakukan pekerjaan itu dulu di Jakarta, saya lahir di Jakarta sudah. Di Jakarta ini saya masih kecil. Kalau ada satu perempuan lagi disebut Cabo, lari enggak berani tinggal di kampung situ lagi. Karena semua mata satu kampung melihat dia dengan hina. Itu namanya ta'bih, dalam syariat. Di bagian ta'bih, kita sengaja memposisikan dia di posisi yang jelek supaya enggak dicontoh sama masyarakat. Eh dirobah jadi kupu malam. Yes! Yeah. Dia saudara, ada lagi yang nyebut bidadari kegelapan. Kurang ajar. Akhirnya mulai sekarang saya mau ajar. Kalau ada pelacur, jangan jangan disebut Psk, pakai aja bahasa di tempat kita saudara. Apa namanya? Hostas, pelacur, sebut aja sebut nama yang paling jelek saudara. Jelek. Supaya satu kampung gak berani melakukan pekerjaan itu. Setuju? Sebab kalau disebut Psk bahaya. sebagai pekerjaan dan kalau resmi sebagai pekerjaan harus dilindungi oleh undang-undang tenaga kerja, saudara. Kalau dilindungi oleh undang-undang tenaga kerja, maka kiai mana saja yang mengharumkan pelacuran maka akan dituntut dipenjara karena dianggap menghalang orang mencari kerja.